Kita suruh dia ikut belakang Dah lah rumah teres tengah pula tu Kau suruh dia ikut belakang Dia ketuk-ketuk-ketuk nak rumah ninja Kira balik-kira balik berapa ya Satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Hadirin yang Oke bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pastinya ya, cuy seperti biasa selalu saya cakap Jangan lupa. Jaga kesehatan cuy Oke kita akan melanjutkan lagi part yang kedua ya Yang mana kita akan mereaksi video dari Ustadz Samsul Debat ya ceramah atau motivasi dari Ustadz Samsul Debat Yang mana itu judulnya mana kemarin cuy Judulnya itu perbezaan ya Perbezaan Ustadz Samsul Debat Perbezaan orang yang dulu dengan orang yang sekarang cuy Jadi kebanyakan yang dibahas Ustadz itu Antara uh, judulnya itu cuy ya Antara orang dulu dengan orang yang sekarang cuy Okey dan tanpa banyak cakap lagi langsung aja kita ke part yang kedua, cuy. Jom. Okey video dia siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3 2 1. Boom. Patut dia okay. pun jawab bodoh-bodoh, kata kan. Ha nah, ini dia yang kemarin saya masih ingat. Dia kata kan. Makna kata itu yang ada yang kita jana. Okey, saya banyak rumah nak pergi. Kira jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu. Paling kuat pun ambil gambar. Makan pun kadang, -kadang tak sebab apa disebabkan teknologi, kuih raya pun ada, kuih raya pun ada, tak pun pergi dekat kilang kacang, dekat nilai 3, dia setiap tahun, 10 hari tak ni pada yang tak tahulah, 10 hari tak ramai orang akan cari kilang kacang, kat nilai 3, 10 hari tak akhir, macam macam jenis kacang, sebab kacang ni je, yang hari raya orang makan laju sikit, kuih-kuih lain, kau ada pun kuih semperik, sama surbat tu lah, kau ramai orang beli pun, kuih-kuih semperik tradisional kan, jadi, itu masalah yang berlaku Selfie Kemudian apa? Kemudian masalah komunikasi dan tumpuan Fokus pada orang dah tak ada Fokus pada benda lain Lebih daripada Daripada apa yang sepatut kita fokus Fokus pada kerja Berapa ramai yang betul-betul bekerja Selain daripada main media sosial Ketika berada di pejabat Berapa ramai betul. Tadi belum apa-apa lagi Dah ambil video dulu Sam Surabat <laughs> nak baksud <Dan> Mereka mauzab <laughs> Dan dia share Dengan kot berampus Kawada betul -betul. <laughs> Macam tu lah kan? ha, macam tu. Dia tunjukkan gambar Video, lepas tu dia suka Sangat, puas hati dia boleh dengar komen. Comment kan? Untung lah hmm. kan? Dapat tengok depan-depan kan? kan? Yang seorang kenapa aku tak tahu Yang seorang tu, rupanya hari tu dia cuti Dia tak tahu pula samsa depan datang hari tu Contoh dia tak perasan Aku ingat minggu depan kan, minggu depan. Ke? bukan pulang puasa ke? Tak ada lah. tadi dia datang Lepas tu syekh pula berlumba-lumba Nak jadi orang yang pertama Bila insiden rumor make gambar dulu post. <Sie> ya betul, betul. Tak sangka kejadian menyayat hati. Dia tak berhenti pun. Dulalu kesian betul. betul. Semoga rohnya diletakkan di kalangan orang beriman dan bertakwa. Dia belum mati lagi. Ah, apa jangan macam asli hoax. Pastu dia kesian pun cerita lagi cakap orang yang belum meninggal dia dah kata meninggal. Kan tu yang saya beruk dengan Datuk Jalaluddin Hasan baru ni tu dia, dia berapa kali dah ustaz? Dia kata dua kali dah orang cakap saya meninggal. Dia belum lagi. Betul masuk kan. Kebetulan ada orang memang nama dia Jalaluddin Hasan. Ada seorang lagi. Meninggal di Mekah. Kebetulan dia di Mekah. Orang ingat dia. Itu yang jadi. perkara perkara ni sebenarnya. Lah. Jadi makna kata dalam hal ni pentingnya untuk kita untuk menjaga silaturahim. Jangan biarkan, jangan biarkan perkara ni mengganggu perhubungan. Anak-anak pula dan suami, isteri, keluarga Kita dengan anak-anak interaksi sosial ni Yang paling penting sekali ada interaksi bersemuka Berunding, bercakap, nampak, riak muka Berfaham, dia sedih, dia cakap ni, dia sebenarnya sedih Pergi abang, saya faham Kalau dah itu yang abang nak, buat buatlah So kita nampak, dia sebenarnya tak suka tapi dalam mesej, tulis So kat abang, terpulanglah pada abang Saya faham, dia ingat terpulang pada abang Saya faham, ok, jaman pergilah Jadi dia baca dengan tahap, ingat kita okey. Perasaan tak sampai, tak sama dengan Apa yang kita tulis Dan tak sama dengan apa yang kita luahkan Sentuhan, tak sama Walaupun kita tak nampak, nampak muka Kita nampak muka pasangan kita Dalam video, kita pun cium Mwah, Kita kata, tak sama dengan Ciuman secara fizikal Tak sama Apatah lagi di bulan Ramadhan siang hari nah, Memang tak sama Sebab dia boleh membawa kepada batalnya puasa Kalau tak betul-betul eh? Jadi benda ni kita kena tengok Dalam bab silaturahim Kita nak jaga apa? Kita nak jaga nak jaga uhwah antara satu dengan yang dengan yang lain Beratnya silaturahim ni Beratnya silaturahim ni Kerana Allah Ta'ala letakkan sifat Allah dalam perhubungan rahim tu sifat Allah, rahim Sifat penyayang tu ada dekat dalam perhubungan. Itu sebab kalau bila ada dua orang bergaduh, dua orang berselisihan faham, kan? Kemudian contohnya katalah namanya Mira seorang, <laughs> Mira dan lagi. seorang lagi nama dia Liza, bukan nama sebenar. <laughs> eh, dia mula tebak-tebak nama kau weh, sabar-sabar, sabar. sabar. <laughs> katalah Mira dengan Liza ni ada masalah, Liza, dia bergaduh, dia, dia, dia tanggam dua orang. Dan kemudian Orang pun pesan dekat Mirah. Mirah, dadahlah. Kau bergaduh kenapa? Kau tak boleh baik ke dengan Liza tu? Aku bukan tak nak baik dengan dia. Dia yang tak nak baik dengan aku. Kata Mirah. Yeah. Tanya pula Liza. Liza, kau, aku dengar Mirah. Okey je nak baik dengan kau. Kau masalah. Huh? Aku dah hulur, dah tangan kat dia. Dia yang tak nak usalam balik dengan aku. Aku, aku tahu aku. dia marah kat aku. Macam ni, Aku tak nak masalah. Dua-dua bagi alasan. Atas dunia. Akhirat nanti, Rahim ni sendiri akan bercakap. Siapa sebenarnya dalam hati dia tak nak baik. Masa hmm. ya, itulah yang akan jadi Akan jadi masalah Jangan sekali-kali memutuskan Salatul Rahim Itu sebab Nabi sebut tidak ada dosa Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat ni, Nabi sebut ni balik. Tidak ada dosa Yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat Maknanya balasan tu dekat dunia pun kena akhirat pun disimpankan seksanya untuk orang berkenaan apa dia adalah orang dua keadaan orang yang menderhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang memutuskan silaturahim orang yang memutuskan silaturahim pun dia tak bahagia Orang yang gemar tulis-tulis posting dekat dalam tu. Dekat dalam Facebook ke, dekat dalam Twitter ke, dekat dalam Instagram ke. Dia ada background, gambar color, gambar pemandangan tapi ada tulisan-tulisan. Yeah, kau yeah, ingat yeah. kau bagus sangat boleh jalan lah. Contoh ada tulisnya <laughs> tu kan. Aku cukup menyampah dengan orang yang berlagak ni. Dia gemar melakukan perasaan dan kadang-kadang ada orang bukan dia pun tapi dia terasa dia. Nampak tak? Sebenarnya kita tidak boleh berprasangka. Dalam Quran surah Al Hujurat ayat 10, Allah Taala beritahu jangan sekali-kali kalian berprasangka Karena sebagian berprasangka itu adalah dosa dan jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang ni dalam media sosial tak pasal-pasal, sul, sul, lagi, lain samsulnya, samsul lain yang kena. Saya senasib dengan samsul gaul-gaul. Kami kena tuntang-tuntang apa hal ni? kan, tapi lah kami bertiga semua sahabat tak ada masalah pun hmm. tapi apa pun bukan salah nak backing siapa-siapa, bukan sebab nama dia samsul ke apa, kan semalam keluar pulak satu lagi pasangan artis yang kononnya nak bercerai lepas tu bergabung pulak bergambar pulak berdua, nak tunjukkan nak tunjukkan suami masing-masing tak nak melepaskan satu je lah perkara saya, perlukah benda tu disia-sia disebar-sebar ke orang satu lagi, sebagai netizen, tak usah bagi pandangan macam kau duduk seumah dengan dia orang. Ya, betul-betul. Macam kau tahu. Ya. Itulah dia, jantan, tak berguna, tak tanggungjawab. Ma, tak boleh dapat peluang sikit. Kata. Saya itu pergi ada satu majlis hari lahir seorang netizen hati. Netizen, adil. Dekat meja makan itu dia tanya, Ustaz, apa maksud penyondol? Apa penyondol? Sondol dah saya penyondol ni dia sondol lah sondol kan dia tanya apa maksud penyondol penyondol ke benda ni istilah yang diberikan oleh netizen dan dijadikan trend dia bukannya bawa maksud yang sebenar berdasarkan tatabahasa bahasa Melayu yang sebenarnya kau nak tahu maksud Azab ni nak bercakap bahasa Melayu sebenarnya kau masuk National FM dia jadi DJ ni kena guna bahasa sebenarnya DJ ni kena jaga sebenarnya DJ dulu-dulu lah dulu-dulu kan dia panggil tu apa influencer apa apa DJ apa nama dia sekarang? Hah? Dak dak penyampai, penyampai kan. Dia dulu bahasa nak sebut mengandung pun tak boleh. Dia kena sebut hamil. Ya. Yeah, yeah. yeah, itu Dia tak boleh sebut Indonesia. Ah, macam sekarang ada setengah radio nak keuntungan kononnya nak bagi pemilih macam-macam bahasa pasar semua keluar. Biar lantaklah, tak boleh. Maka terpulanglah kepada dia ul maknanya guna bahasa selepas selepas mendengarkan tak boleh guna perkataan apa selepas tu. Lepas justru tak boleh ada itu. Justru, justru. itu salah. Sidang hadirin, sidang saja, sidang hadirin saja. Tahu, sidang hadirin dan hadirat dihormati sekalian. Salah. Justru ya, sebab ada sebut hadirin justru. yang dihormati, oh, tu sebenarnya Indonesia tanya masih lewat. Eh. Masih pakai Tanya pasal apa bahasa tu? Sidang, justru. sidang tu dah jamak, sidang hadirin Sidang hadirin dan hadirat double jamak, semua sekali hmm. lagi. Kau bayangkan berapa banyak. Sembrono, tak boleh pakai perkataan tu sebab adalah kata pinjaman hmm. daripada Indonesia yang pinjam tak pernah pulang. Apa? Betul tak? Ini sebab saya ingat waktu saya masuk debat dulu, masuk debat alam sekitar, dia tiga hakim, satu hakim daripada Madu Majlis Debat Universiti Malaysia. Satu hakim daripada Jabatan Alam sekitar Satu hakim daripada bahasa Ya Allah azab semua aku sebut tu salah punya. Itu jaga tu Bayangkan dari segi bahasa pun kan. Jadi masalah Jadi tak balik-balik pada cerita Selaturahim ni tadi just, just Kita itu. kena jaga Kena jaga tu sebabnya dalam perhubungan kita ni Makin lama makin jauh, makin duduk seumah Tapi kita makin jauh Rumah makin besar orang makin tak ada Bukan Betul. orang makin ramai itu fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang tinggalkan rumah. Masuk asrama. Awal-awal dah masuk MRSM, beritikatan satu. Kita rasa budak sangat. Maknya nangis dulu anak masuk asrama. Budak tu tabah saja. Mak tu. Puan-puan sebab. Kenapa? Seorang-seorang anak masuk asrama. Kemudian lepas masuk asrama, dia balik rumah sekejap. Kita happy. Anak kita dah balik rumah. Dapat offer masuk universiti pula. Luar negara pula tu Dua, tiga tahun tak balik. Bila balik pula sibuk nak kahwin. Dah kahwin. Bila dah kahwin takkan duduk dengan kita. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul juga ya. melancung satu dunia. Nanti anak kalau masuk ya pondok gitu ya. Kita kan berjauhan lagi gitu ya. Sesekali je berjumpa. Setelah itu nak kuliah lagi. ...pisah lagi... ...sudah menikah lagi, pisah lagi... Waduh. ...jiran sebelah rumah pun tak kenal... ...perubatan semakin canggih... ...penyakit semakin banyak... ...pangkat semakin tinggi... ...pengetahuan semakin kurang... ...ada orang pangkat tinggi tapi bodohnya... ...melantun bodoh. ...bukan-bukan Kak Fama lah, tempat lain... Bukan. ...ni cakap betul... ...betul-betul fenomena akhir zaman... Pendapatan semakin tinggi Ketenteraan jiwa semakin berkurang hmm. Air minuman semakin banyak jenis Air bersih makin tak ada Tum -tum. Extra joss <laughs> Tembici Tembikai leci <laughs> Kopi kai, kopi campur tembikai Bantai Manusia semakin ramai Kemanusiaan semakin kurang Teknologi maklumat semakin canggih Fitnah dan aib semakin tersebar. Banyak pertanian-pertanian. Macam tadi lah. Kita ni makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Dengan jiran sebelah rumah pun kita ambil tahu. Di Putrajaya yang perisin-perisin itu. Kan? Yang kenalnya canggih sangat. Berlaku beberapa tahun dulu. Jiran sebelah rumah dah seminggu mati dah. Baru tahu. Bila bau busuk dah keluar. Sampai keluar tu baru tahu. Ada orang oh. mati dalam rumah. Orang dulu tak sidai kain pun dah risau. Apa hal Encik Malah kau tak sidai kain ni? <laughs> kau pergi tengok lo. Lalu uh, dulu kata. ya. Aikom. Aikom. Aikom. Ya, apa hal ni lo. Itulah. Nak suruh tanya Encik sihat tak sihat? Kenapa? Tak adalah tengok cik tak sidai kain ni. Oh, <laughs> tak ada apalah. Encik pun dapat TV baru. Haa. Oh, <laughs> Dia pun balik, balik dia update. Mak mak mak cik melah okey. Dia cuma hari ni dapat bateri baru tu tak sedaikai tu. No. Bosak dia tu. Maka masa saya tidak balengah lagi. Mulalah dia capai cancel, Tahu sal. Tower. Tower. Orang sekarang cancel. Senap ti dah. Boy, baru, tak mungkin letak kat semekor. Emboi, bateri baru tapi tahu. Itu saya cakap komunikasi dulu dengan sekarang yeah, yeah. Dulu Walaupun ada kad jemputan kahwin Walaupun ada kad jemputan kahwin Sebulan, dua bulan sebelum Mak kita dah menjelajah satu kampung Satu taman perumahan mengajak secara lisan oh. Kita tengah tengok TV itu pasal dapur Sebab dia nak mengajak tu. <laughs> Assalamualaikum, salam Mak ada, cik nak jumpa mak sekejap boleh? Kejap cik eh, tutup TV Mak cepatlah, cik tu nak jumpa adab Jangan lama sangat, cerita tengah best ni Punya lama dia berbuat-berbuat Akhirnya habis cerita Dulu, adab kita hormat Bunda sekarang Assalamualaikum, salam, mak ada Ada cik, ikut belakang Kita suruh dia ikut belakang Dahlah rumah teres tengah pula tu Kalau suruh dia ikut belakang Dia ketuk-ketuk-ketuk Dah rumah India Dahlah rumah pula kira balik kira balik Berapa yang satu dua tukar Tak berbeza dulu dengan sekarang Teresor terakhir Dulu dia... macam mana Kemah macam mana Budak-budak lelaki ingat tak dekat kampung kat taman perumahan, kita jadi ketua yang jadi ni. Tukang hidang ini. Ambil, antar, nusun, nusun jamba ni. Ambil. Ngomong bagi hantar. Nyusun jambar ni. Jambar makan lah kalau orang Isimilan kata tu. Bawa. Tusun. Ni meja pergantin macam mana. Yang meja lain macam. Okey kata rasa dah surut. Oh, okey kita boleh tutup meja sana. Tutup. Kemah meja tu. Ada. Terima kasih banyak. Kena memaham ni. Terlebih fama ni kan. Betul lah lebihnya faham, Dia faham buah buah kata kat luar tu semua daripada dulu sampai sekarang ni lah yang kau bagi aku fama sangat takde lah, makasih, makasih makasih, makasih sahaja buah saja buah betul dari segi setorahim, pertama yang kita nak jaga tu ukhwah, iaitu membawa maksud saudara, teman, sahabat dan lain-lain lagi, cara kita sahabat teman di media sosial semakin ramai teman sejati semakin tak ada apa maksud teman sejati, teman sejati bila kawan kita susah, kita sedih sama hari ni, dia sedih, kau sabarlah kat belakang, badan muka dia muas hati aku yang ada di sinetron dekat jadi nyata ya Dekat dalam Pharma kan Dekat dalam Pharma Dekat Zimbabwe Bukan di Malaysia <laughs> eh? Dia kadang-kadang seronok Kalau kawan-kawan dia tak naik Dia seronok Bila nampak kawan-kawan tu dapat APC Dia tak puas hati Macam mana dia boleh dapat <laughs> eh, Aku memang tak puas hati lah <laughs> Kalau kau ke Aku okay je <laughs> Dia pandai, so, cara dia so, nak mengacun, nak so, yeah. mengajakkan kawan dia bersama dengan dia. Tu berjamaah dengan benda tu, kan? <laughs> macam budak lelaki, eh? macam bekerja lelaki. Dia simple, dia dia kalau tak berhati, dia sound direct. Eh? Yeah. Weh, macam mana kau boleh dapat? Yeah, yeah, yeah. Lagi -lagi. Kerja sama, ponteng sama. Macam tapi... <laughs> mana kau boleh dapat? Dia kan dia setu terang je. Dia akan cakap, eh lah, nampak macam mana? Aku, weh, tapi aku lepak-lepak dengan kau pun, kerja siap, weh. Mm. Ha, aku kerja siap. Mungkin sebab tu kau. Tak adalah, aku tanya kan. Nak tahu. Macam mana kau boleh dapat. Kan? Nah, tu budak lelaki. Budak perempuan ni. Orang perempuan ni paling bahaya. Depan siap uji tu. Tahniahlah. You memang deserve. Dekat belakang. Dia buat grup tu. Dekat dalam phone dia buat grup. GGTB hai geng-geng tak puhati. Dia masukkan semua geng-geng dia dan dia tak perasan leka masa tengah berbual masuk grup. Termasuk budak anti manugrah tu pun masuk grup. Mengau-gaung budak tu baca dalam tu, tak sangka orang tak puhati dengan dia. Tu jaga buah, jaga buah. Cuba kalau kita dapat kelebihan dan orang tak puhati dengan yang kita dapat, apa perasaan dia? Tentu kita sedih Tentu kita kecewa Kita tak paksa pun tak ada siapa Pergi pergi cekik lembaga pengarah tu Pastikan aku dapat Kalau <laughs> dapat siap oh. kau tak, tak ada Dalam mesyuarat ni Lembaga pengarah dengan peperkawai kanan Semua bincang dia ni okey tak? Dia ni okey lah dia ni okay. Boleh lah, boleh bagilah yang ni, Dia ni tak berapa lah, sebab yang seorang Saya okey dengan dia ni, boleh bagi dia, tak boleh kot Sebab dia ni dulu pernah ada case <coughs> macam ni Dia bincang-bincang, akhirnya nama ni Senarai ni sangkut, untuk dapat APC Dan kemudian Bila kita dapat APC, mulalah ayat kita keluar <laughs> Aku memang Kalau baik APC ni memang tak ada lah Rezeki aku memang tak pernah Helok, ayat kita kan kenal, kenal Tujuh Perkara yang kita nak. Tuhan dah bagi lima kita petikakan dua yang kita tak dapat. Hmm. Kita mungkin tak dapat APC tapi kita dapat kita dapat suami. yang Ya. Yeah. Kita dapat isteri yang pandai masak. Itu mungkin tak dapat APC tapi dapat anak yang cerdik pandai. Anak yang ambil berat pasal mak dia. Mama mama tak sihat. Eh, mama dah makan ubat belum? Oh, bertuah betul. Yeah? Kita dapat apa? Suasana rumah tangga bahagia itu lebih besar. Mana -mana? Kita kena faham tau. Tiga hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang rezeki APC, ada orang rezeki naik pangkat. Punca rezeki. Ada orang mak saudara dia meninggal, tak ada siapa waris lain, kita dapat. Turun harta tu, duit tanah tu dapat kat kita. Contoh. Punca. Ada orang punca rezeki dia bonus, tempat kerja dia dapat bonus. Kita jangan, hm, tolonglah kau tempat hmm. aku tak ada lah. Faham lah. Saya tak saya tak tarik, ah, tarik ah, muka ah, lagi cakap. Cukurlah kita ada kerja kan. Yang kedua. Kadar rezeki pun Tuhan tentukan. Kadar. Pertama punca. Kedua kadar. Jangan berkaitan. 500 je. Bagi menghargai jasa penjawat awam. <tuk> <tuk> Biasanya cantulah kalau menteri kewangan umum kan. Bagi menghargai jasa penyawab awam, mengandangnya diumumkan insentif kewangan. Bagi mengurangkan, merengankan beban kos sara hidup. Banyaklah kau punya kurang dengan beban. Mengurangkan kos sara hidup, mengandangnya diumumkan bahawa insentif kewangan yang diluluskan sebanyak 700 ringgit. Lepas tu dekat parlimen, semua orang tak tak tak main jari. Yang kau happy sangat, cuba kalau menteri, bagi macam tu. Contoh lah Happy tak? Tentu, Tentu happy Tetapi Tiga reaksi orang yang dapat rm ringgit tu Yang pertama Baik tak yah, takyah Yang kedua Okey lah Daripada dulu RM500 RM700 Okey tu yeah, Yang seorang tu berlari tu Suka mesin ATM Dia cocok Tak ada lagi Berlari Baru Bagu mom Tapi pada dia besar sangat 700 sebab dia dah janji yeah. nak tukar kasut sekolah anak dia nak yang berlubang tu. Betul. Dia dah janji nak bawa anak isteri dia nak bawa buat pergi makan kedai Tomiam dekat tepi jalan tu. Betul betul betul. betul tu sebab belajar spesifik. Ya. Kadang walaupun sikit orang tu datang jual minyak mari mari mari tonton hari ini saya jual minyak wangi istimewa tonton harga minyak wangi ni jenama ni tonton biasanya harga 1500 ringgit hari ini saya jual harga murah tonton mari dapat dapat dapat dapat minyak wangi ni bukan 1000 ringgit 1000 ringgit tonton bukan tonton saya kurangkan lagi harganya datang tonton dapat dapat dapat hari ini saya jual 700 ringgit pun bukan tonton mai ba nak jual ni 1500 pun atuh 100 bukan sini sakit sini sakit situ sakit kita nak bagi bau wangi tonton untuk penawar tonton kita bagi minyak wangi ni tonton 500 bukan tonton habis 3 pun bukan tuan-tuan berapa hari hari ni saya offer terbaik harga terbaik tuan-tuan jangan mari sini mari sini rapat rapat, rapat, rapat 100 ringgit pun bukan tuan-tuan hari ni tawaran istimewa hanya sebotol saya lagi tinggal semua dah ready dah sampai duit ni hari ni 50 ringgit tuan-tuan pun bukan tuan-tuan hari ni kita bagi 10 ringgit pun bukan tuan-tuan main-main -tuan. orang nak menutupkan main-main satu ringgit pun bukan lima puluh sen pembukaan bukan tuan dengan sepuluh sen pembukaan bukan tuan-tuan hari ini saya jual dengan harga satu sen dengan syarat mesti satu sen sekeping <laughs> masa itulah kita teringat satu sen yang kita tinggal-tinggalkan kita rasa takde nilai bernilainya satu sen masa tu kita nak parking kereta kita nak parking kereta dekat kawasan jajahan majlis pemandanan selayang Tiba-tiba nampak puan-pasa tengah Biar nak keluarkan kompang Oh check Duit shilling takde masa tu Contohlah kan Dia pakai shilling Minta shilling tu kan Oh pakai kupon Jauh pulak kedai ni. Semuanya tu sebenarnya Mengajar kita tentang syukur Itu sebenarnya Kadang-kadang kita nampak Takde apa pun isteri kita Contohnya Isteri kita muka mungkin taklah. lah <tuh>. Sangat <tuh>. Tapi dia masak sedap Dan bila dah tak bersama tu teringat Contohnya kita duduk luar negara Boleh tahu Masakan isteri ku juga yang terbaik Lempah-lempah jadi hmm. Lempah sayur jadi daging gilo betul. tu Macam mana dia buat tu Kan Tak adalah, dalam tu memang dah ada daging Dia lempar sayur tu nak campur je Nampak tak Belengaja kita tentang bersyukur Begitu juga kalau kita tengok kan ya, belajar bersyukur ni kadang, kadang Tuhan bagi macam-macam rezeki yang tak pernah terbayangkan gitu. Hari ini kan rezeki kita nampak rezeki bekerja di Pharma. Sebenarnya banyak lagi pertama lain rezeki apa? Berkawan dengan kawan-kawan yang baik dekat tempat kerja. Betul. Itu berkawan. Dapat suasana kerja yang macam ni. Dapat dengar ceramah hari ni pun satu rezeki Tuhan bagi. Betul, hari hari apa hari ni? hari selasa pagi seronoknya hari ni dengan program ni betul tak? sebab tak payah kerja kerja ternyata daripada pagi kau tergelak sampai petang kan bagus terus balik contohlah. kemudian dari segi istilah kalau kita tengok, Uhuhuhani perasaan kasih sayang, Tolong menolong, bantu membantu, Tolong ansur, Bermesra cinta mencintai Antara sesama, Umat, ke, Tanpa terkecuali, Allah berfirman sesuatu, Orang mukmin adalah bersaudara, Maka damailah, Damaikanlah antara kedua saudaramu, Dan bertakwalah pada Allah, Supaya kamu mendapat rahmat, Maka, Kita nak kena baik, Maka, Dalam segi agama, Dan tak ada agama, Yang mengajar pada pemusuhan, Tak ada, Kan, Semuanya mengajar kepada kebaikan, Mengajar kepada kebaikan, sewajarnya kita janganlah marah-marah buang tiga penyakit yang boleh merosakkan satu rahim penyakit pertama namanya tamak jangan sekali-kali kita tamak usah tamak eh kau sita pun tapi jangan tamak Faham tu eh sita ingat ông oh, buat eh jangan tamak kau sita pun ya sebab banyak sangat pergeseran berlaku Kan. Orang lelaki dia tak biasa share. kan, dia share kereta, dia share ni gelanggang kan? Jangan tamak. Tak kongsi ni kongsi rezeki, eh, kongsi rezeki, sedekah. Kedua, jangan sombong. Tak ada apa pun kita ni di dunia ni. Eh. Tolak ke tepi gadget, jangan melagak-lagak. Kadang dalam gadget ni kita masukkan dalam post kita kan ada saya ada satu sahabat tu dia boleh masuk dekat dalam media sosial gambar rumah dia renovate renovate rumah semi D dua tingkat dia renovate lawalah lepas tu -immm. siap ngai pancuk dia fountain apa semua dengan dia punya apa plaster shilling semua dengan lampu kan dia boleh cakap tu post dia alhamdulillah siap juga teratak buruk dia kotak kau <animales. Sess shit> macam tu ayam macam tu banyak macam mana ont tak marah kan Wah, apa Merendah banget Jangan jangan deng Dengki Dengki ni bahasa Melayu Bahasa lah punya hasad Punya teruknya Punya teruknya Penyakit tu di Malaysia Dua-dua pakai Hasad dengki Sedeng. Dengki Samalah artinya Seolah-olah kita mempersoalkan Apa yang Tuhan dah tentukan Contoh orang lain Jangan ne? Rezeki dia lah Dia dapat Aku dapat anak yang baik Aku dapat suami romantik Kan senang hmm. Tujuh tanda keberkatan rezeki Pertama Pertama adalah, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kau kenapa pemasa kau orang berkata kongsi? <laughs> boleh tak jangan sangka buruk? Boleh tak? Elegi eh? Astaghfirullah. <laughs> Itulah dia orang lelaki kena tanggung dengan abang. Bersangka-sangka je. Lambat baik sikit. Cuba perempuan lain tu. Cuba. <laughs> cuba sangka baik. Abang tadi singgah di masjid. Mendoakan kesejahteraan keluarga kita. <laughs> abang bukannya membina masjid lain. <laughs> ah, nampak. Contoh Okey. Pertama. Yang kedua. Rumah tangga rasa bahagia. Suami balik. Eh? Yang? Yang? Yang? buat apa bak? masaklah ya abang tak boleh tak nampak muka yang kan kau tak yeah. nak gigil-giling sangat kau betul tak sabu cuba kalau lelaki kau macam tu suami balik aja suami balik je. ya ayang mas bancuh-bancuh air kopi kita minum sama-sama dah eh? lama kita tak minum sama hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita Ambang kasih sayang. Cakoi. bawa balik kui apa? Bang bawa balik kui couple. Apa? Mana dulu kui couple? Cuba cuba tengok Sini, agak. Se, dia jog. tengok dalam plastik kui cakoi. <laughs> kui cakoi kan couple tu kan? Untuk kan senda kampung. Ya. Bahagia rumah tangga betul <laughs> tak? Ha. Tempat uh. tu suami balik. <laughs> ya ya ya <laughs> Dah dah dah dah. Tak payah. Berhenti berhenti. Basuh bayangan, balik basuh pinggan. Dengan namtake pharma tak buka lagi dunia. Suami kata dah, dah dah Pergi masuk bilik biar abang sambung Senong tak? Ah. Walaupun sekali, dalam tiga tu lah sekali damtake ratu 65 hari tu Kita akan rasa happy sangat Nombak tak? Suami kata Niang, ni abang dah booking dah Spa muslimah ni sabtu ni pergi Pergi. Ah. Abang habis anak-anak Anak abang jaga ah. Abang ni susahkan abang aje. Tak susah mana pun abang booking dia bayarlah sendiri. Gantu yang ketiga. Yang ke yang ke yang yang kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Kita tengok anak berjaya seronok kan. Tengok anak nombor satu. dalam kelas happy dah. Seorang ibu belimnitiskkan nikmat. Ya Allah abang. Anak kita dah kombur Allah suami kata kau bawa bertenang ni kombur tadika ni. Kamu <todika> tadi kadang ngali macam <todika> <itu>. Happy <todika> tengok anak berjaya. Yang keempat, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah buat benda baik, mudah nak beribadah. Kelima, bila suasana tempat kerja orang senang dengan kita, kita senang dengan orang. Betul. Yang keenam, apabila kita mudah untuk apabila kita sekali diterima. Apa sekali menerima tetamu datang ke rumah. Ada je orang datang ke rumah. <todika> Ingat ada aja. Ya Allah berikan rezeki. Ingat itu tak termasuk yang tin tin tin Tak termasuk. Tokau yang model, kau paham? Dan yang ketujuhnya adalah apa bel doa kita mudah dimakbulkan. Itu sebabnya era satu rahim jaga hubungan satu dengan yang lain. Ingat hadis Nabi tu saya nak semua orang ingat. Yang Nabi sebut tu tidak ada dosa yang lebih berharga Allah segerakan sesen di atas dunia dan simpan sesen di akhirat. Itu dosa menerkam pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan selat satu rahim kurangkan gadget, ada masa, kita gadget tapi bila nampak, perlunya interaksi sosial, simpan, bimbang bimbang, kita terbabit daripada statistik penyakit mental yang saya cakap tadi boleh baca lah, tu, split personality disorder tu, dia ada macam lagi pecahan-pecahan dia, dia nampak normal macam kita, gelak macam kita, kerja macam, macam kita, tetapi rupa-rupanya, tersimpan salah satu tanda, dia bergurang dengan orang boleh, orang bergurang dengan dia, dia sensitif sangat boleh bawa musuh dan sebagainya banyak lagi tanda tandanya yang tak sempat saya share hari ni disebabkan dah ada signal-signal. <laughs> jadi insya-Allah insya-Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Pak kata orang, ah uh, pak uh, kata orang tenang-tenang di laut, sampai sampan kelok ke Tanjung. Hasil terkenal ya? belum menyebut jasa baik oh, pihak Pharma dan Great National FM jemput hari ni rasa nak junjung. Aduh tak tahu kenapa yang part kedua ni kaya apa ya? Kaya singkat banget gitu ya saya mungkin mungkin karena saya merasakan gitu ya kayak singkat banget gitu ya ingin mendi apa ingin yang durasi yang panjang lagi gitu ya aduh tapi tak apalah cuy ya nanti kita cari lagi atau kurang bisa bagi ya video-video Ustadz yang mana lagi di channel Ustadz Samsul Debat ya sekali lagi kalau ingin kurang tengok original videonya di sini tuh saya benar-benar cuman mereaksi saja cuy ya sekali lagi saya cakap di sini saya mereaksi saja kalau korang tak mau terganggu dengan tertawa saya atau Tak mau terganggu dengan cakap saya, kurang langsung ke original videonya, cuy! Di apa channel Ustadz Samsul Debat, cuy ya, Samsul Debat TV, ataupun nanti saya cantumkan link channel Ustadz di bawah dengan link video yang saya reaksi sekarang, cuy. Ya, oke, okay, dan ya, semoga video ini bisa menghibur orang. Dan yang pastinya memberikan kurang juga pengajaran ya karena kalau kita mereaksi video-video seperti ini, itu apa ya? Iman kita itu sedikit demi sedikit boleh bertambah gitu ya. Adab yang selalu ustaz cakap, cakap itu selalu saya teringat gitu ya. Kemanapun saya pergi, itu selalu apa yang ustaz cakap itu selalu terngiang niang juga di... apa namanya benar saya cuy ya? Oh ternyata ini. Kata ustaz begini, ini kata ustaz begini, jadi sedikit demi sedikit kita juga belajar gitu ya. Oke, okay. dan mungkin itu aja cuy, sekali lagi semoga koran terhibur, dan saatnya saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you next, thank you next, dan thank you next, bye.